Hai guys, kalian di sini sama gua Sabrina. Kali ini gua akan ngebahas kenapa kalian harus pakai iPad. Beberapa orang sebenarnya udah nyaranin gua untuk buat video ini. Dan karena temen gua yang gue pengaruhin buat di iPad juga mendukung. Akan gua regein berbagai alasan kenapa kalian harus punya iPad. Nah, sebelum gua mulai, di sini ada iPad Air 3 atau tahun dua ribu sembilan belas punya disclaimer sebelum boleh hujat gue begini pakai duit sendiri alias gue usaha atau kerja buat mendapatkan ini guys. nah ini masih terbaru dalam jenisnya kenapa gue bilang gitu? iPad itu ada empat jenis ya empat jenis segala jenis empat jenis gue maksud itu kayak iPad Pro, iPad Air, iPad Mini, iPad biasa. Nah makanya gue udah gak dapet Gue beli ini sekitar September tahun 2019. Nah seperti kalian tahu, coba sebenarnya ada iPad Pro 2020 yang baru keluar yang kameranya kayak iPhone 11 Pro. Gak lama sekali gue beli ini tujuh yang biasa keluar. Biasa nggak? Ya mau so, ya, aja, soalnya speknya masih di bawah iPad Air. Tapi ini bukan kebahas ini doang. Gue coba akan kebahasan kenapa kalian harus pakai iPad. Gue gue memutuskan untuk beli ini. Ada berbagai pertimbangan dari budget, kebutuhan dan lain-lain. Nah, bisa dibilang ini tuh setara sama iPhone sebelah bukan iPhone 11, iPhone XS yang chipnya itu A12, ini chipnya juga A12. Nah, gue beli ini harganya 6,8 juta hampir segitu 6,788 sekian dan perak-peraknya itu. Um, tapi kalau kalian cek sekarang mungkin udah naik karena ekolona sama harga dolar juga lagi naik. Tapi Sebelum gue taruh linknya di description box, gue mau kalian tahu gue sama sekali yang ada di sponsor. Ini opini Hana, gue Hana's opinion. Link toko akan gue taruh di description box kalau misalnya emang tokonya masih menjual ini, dan gue yakin harganya juga udah pasti berubah. Dan pada intinya, ini iPad International, bukan iPad transmigrasi, si ibox sebenarnya menurut gue gak gitu ngefek karena ini iPad Air yang pake wifi bukan cellular Meskipun ini image-nya gak blokir karena gue gini deh tau Nah, untuk yang nanya, ini ini Ip, beli iPad tuh dapat sama Apple Pencil apa enggak? Ya jelas enggak, mungkin kan dia masih Apple Pencil Karena gue iPad-nya itu gue murah banget dirinya Apple Pencilnya sendiri itu 1,4 Cuma karena gue dapat cashback Rp 500.000 Barang-barang di iPad Jadinya gue cuma bayar Rp 900.000.000 ya Nah, sekarang gue akan ngebahas Packaging dan boxnya dan segala macam Dan isinya apa aja Oke okay guys Jadi ini penampakan kardus iPad Air sama Apple Pencil gue akan tunjukin apa aja isinya yang sebenarnya isinya tuh udah keluar semua ya tapi pada umumnya seperti kalian tahu kayak begini boxnya ini ada seluruh tangannya juga isinya sama serial numbernya kita buka kalau kalian patin ini boxnya banyak kalian gak ya guys Nah hmm ini ada chargernya sama ini chargernya emang kayak gini guys jadi bisa dipasang kayak begini eh ya kayak gini nih. ya terus ini kabelnya guys masih lighting charger dan punya gue ada hitam kalau kelihatan tuh itu yang hitam ya guys ada yang hitam sampo. Harusnya sih diganti katanya, dan ini kayak kalian tahu, ada stikernya dan gua nggak tahu mana Udah kita tutup, kalian nggak perlu kan ke bahas speknya. Yang penting, kalau menurutku intinya aja sih, kenapa harus pakai pack Terus ini box Apple Pencil, desain by Apple in California udah langsung pensilnya, terus. Kayak perlengkapannya ada di sini Ini Penipsnya Yang ini buat disambung ke kabel sama hipotensialnya Jadi biasanya kan kalau kita ngecas harus pakai Colok ke iPad dari sininya nih Nah kalau ini Kali ini kalian cuma perlu colok ini sama kesini sama kabel chargernya Yang gue biangin tadi ini Ini tuh buat ini nih Buat ngegantiin ini kalau ini udah rusak bisa diganti guys. dah boxnya cuma itu aja. sekarang kita ke inti pembicaraannya. semua menurut opini gue kenapa ipad itu sangat berguna dan kenapa kalian harus punya. nah yang pertama dari segi biaya. kenapa gue dari segi biaya? kan gue pakai ipad ada buat tiga tujuan. gambar, main, sama Nyatet buat kuliah, jadi tetap apalagi kan? Sekarang juga jadinya kuliah online, tambah dipermudahkan dengan adanya iPad. Maksud gue biaya itu, kalian coba hitung biaya kalian dari masuk kuliah sampai lulus kuliah. Gak nah, kuliah dari sekolah sampai lulus sekolah. Dari kalian harus prepare pensil, penghapus, dan bebek bobotnya yang apakah itu kertas, silinder, buku, sama apa ya namanya, sama modul, dan lain-lainnya kan? Kalau di kampus, gua tuh labnya banyak banget, jadi ada modul, tapi kita dikasih copy-nya Jadi biasanya kita disuruh ya, handphone itu tujuannya juga kampus, biar paperless tapi tetap aja ada yang beli hard copy buat dicoret-coret soalnya suka ada ralat. Nah kalau di iPad bisa soft copy-nya langsung dicoret-coret, jadi gua nggak perlu beli modul. Dan sambil nyatet pun gua juga bisa buka modul. Nanti gua contohin, guys. Nah yang kedua, menurut gua, entah kenapa apa, gua merasa sejak adanya iPad, gua merasa jadi lebih produktif. Terus gua juga merasa jadi lebih rajin untuk nyatet, karena tuh di iPad, gue nggak cuma perlu ini buat mengganti warna sama pulpen. Terus kita nggak perlu beli dan popennya itu langsung tinggal mengganti warnanya. Terus habis itu posisi apa sih namanya? Kayak misalnya kita salah nulis atau apa, bisa langsung dihapus tanpa ada keribetan atau ada bekasnya. Nah, terus pokoknya posisi salah Tinggal kita geser, menurut gue mencatat di iPad itu banyak ya karena kalau kita nyata di kertas kertas yang gak muat nggak bisa digeser masih banyak space di situ terus habis itu kalau salah nggak bisa dihapus kalau salah tempat nah itu enaknya dinyata di iPad nah yang ketiga kalau menurut gua itu iPad bisa jadi pengganti laptop dan tips untuk kalian kalau kalian nggak tugas atau apapun pastinya di dari laptop bisa kalian open di iPad dengan aplikasi OneDrive atau Google Drive atau apapun jadinya kalian mudah juga kalau misalnya nggak bawa USB atau apa ada di iPad tinggal kalian send ke email terus habis itu pas kita mau presentasi kita Ya udah udah ready-ready aja terus kalau misalnya kita mau ngelajin tugas detailnya besok terus kita nggak bawa materinya padahal kita lagi di luar nah di iPad gampang guys kita semuanya di situ, terus habis semua modul di situ kalau kalian ya pakai e -book, e ibu, ibu juga di situ. gampang terus kan kalau anak Pakun kan udah pasti bawa kalkulator tiap hari atau pakai HP juga bisa jadi pengganti kalkulator nah yang keempat menurutku jadi efisien kenapa efisien kalau bawa tas kita jadi bongkok kalau bawaannya berat. Terus habis itu di tas tuh biasanya isinya buku, binder, map, kertas yang setiap hari harus kita bawa sama alat tulis, belum botol minum kalau kalian bawa, bawa botol minum. Dan dengan kita bawa iPad itu sudah menggantikan posisi buku, kertas, segala macam. Dan intinya tas direntang. Biasanya tuh ke sudah bawa gitu dong guys. Terus yang kelima. Sedikit gambaran untuk kalian main PUBG atau game apapun di iPad itu nggak pernah ada kendala dan baterainya pun juga sebenarnya awet banget. Ku pernah main mulai 12 jam dan settingnya itu grafiknya selalu mentok. Nah ini di iPad mentok sampai HDR doang. Menurutku mau iPad terangin sekecil apapun, yang penting tuh chipnya karena Kalau Apple itu selalu update softwarenya kan dia iOS dia selalu update paling dia bertahan sampai 5 tahun update-nya. Cuma menurutku jangka pakai waktunya sudah lama. Jadi menurutku ini worth it banget so Kalian bayangin deh. Pakai iPad dalam 5 tahun dan sama sekali masih enggak lemot. Coba kalian bayangin Android yang kalian pakai 2 tahun udah tiba-tiba memory full, terus habis itu Apa? software update yang gak bisa di-update paling cuma beberapa merek yang bisa tapi itu juga gak selalu dikasih yang paling baru kan pasti mereka keluarin produk terus tujuannya kan bukan kalian beli makanya itulah yang gue kurang suka dari Android jadi kalian harus setahun dua tahun ganti kalau nggak itu lembut keluar pasti selalu Xiaomi gue lama sangat juga nah yang keenam kalian juga bisa belajar belajar apa? belajar main piano gitar secara virtual di ipad gue belakangan ini mulai belajar simply piano ini gampang banget guys terus habis itu aplikasi di ipad tuh banyak banget yang berguna asli kapan-kapan gue bakal buat rekomendasi ipad sebagai uh, secara akademik kategorinya dan apa yang harus kalian punya biar kalian jadi lebih produktif karena aplikasi di ipad tuh sumpah banyak yang literally kayak free berapa kalian bayar? tuh guys ini diajarin sampai basicnya nanti kalau misalnya kalian rencana beli dia bakal ngajarin kita lebih intinya mudah dipahami kalau menurut gua. Nah ini khusus untuk pecinta drakor dan perfilman. Kalau nonton di ipad banget. ya nah, ini guys nampakkan kalau kita nonton dan suaranya tuh jelas banget. Kalau itu cuma ada speaker di bawah. kalian liat bolong-bolong itu stikernya kualitas kok, Mbak speakernya Terus lanjut bahas yang tadi gue bilang ke di bagian biaya, ini gue bisa buka tempat gue nyata sama modal. Ini tuh anak banget buat multitasking. Gue mau buka berapa banyak aplikasi, coba nggak bakal nge -like. Nih ya contohnya kayak gini terus habis itu gue mau nyatat oh, core -coret. ya, gue coret-coret, gue coret-coret kayak gini nggak apa-apa, gue tinggal pencet ini hilang, selesai. It's like magic men Terus habis itu yang tadi gue bilang tinggal digeser-geser kayak gini. Oh, udah tinggal diandol kalau nggak jadi. Gampang semudah itu men Terus habis itu kalau misalnya kita mau buka satu lagi bisa, Tuh Nanti zoom, kayaknya harusnya yang tadi gue bilang ini buat long time, maksudnya bisa dipakai lama dan gak ngerek sama sekali. Itu harusnya masih ke lucu, cuma tadi udah gue jelasin, ya udah um, lah ya. Terus, habis itu follow menurut gue kalian tuh pilih jenis ipad itu posisiin budget kalian sama kebutuhan kalian apa kalau gue tuh terjadi gue tadinya dilema mau beli ini atau ipad mini 5 atau ipad pro cuma gue pas gue compare di apple.com com speknya ipad pro sama ipad air sama ya ipad mini nggak jauh cuma karena gue suka gambar gue ngerasa ipad mini kekecilan waktu itu gue udah cek kayaknya ukurannya sekitar segini Sementara ipadku segini, nah, makanya gua ngerasa mendingan gue pakai ipad mist, kalian karena bisa berpakaian lebih lama juga. Jadi, worth it aja sih, kayaknya. Terus, yang gua mau, kalau misalnya kalian dibikin atau kalian di sendiri jangan lupa kalian yang juga mana yang kalian butuh sama enggak kalian butuh ipad itu untuk kegunaannya apa kalian pikirin gitu semua nah baru kalian bisa nanti jenisnya yang mana dan kalian juga bisa sampai compare di Apple.com melihat speknya dan jelas yang ini sama ipad ini itu cipnya ada A12 setara dan iPhone XM makasih buat kalian yang udah nonton kalau misalnya kalian ada alasan tambahan boleh kalian tulis di kolom komentar dan ada pertanyaan juga boleh tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalain loncengnya guys